これ untuk gagal. ini dia ini L, untuk di amankan dan diberi apa pertolongan sesegera. Ini adalah peserta kondingen dari RT 5 RW 2. Jangan <tuk> yang men, orang